Waspadai Dolar Kanada berpotensi rebound Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan Dolar Kanada terlihat berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase rebound di area support Perhatikan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 Sebaliknya waspadai jika harga dolar Kanada terus bergerak ke atas dan menembus level 1.26528 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.27139. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 Juli tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212